Halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PK official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membaikan lagi perseep ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya punya cewek syukur punya cindok sujud syukur oke lanjut ke yang kedua guys Aku jelek dan aku bangga. Bagus, katakan, jas kelas. Oke, okay, lanjut ke persidangan ketiga ya. Oke, okay, lanjut ke persidangan kelima, guys. Eh, keempat maksudnya. Oke okay, lanjut ke presiden yang kelima Oke, lanjut ke preset yang keenam, guys. <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset yang ketujuh, ya. lanjut ke presiden ke-8 guys. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-9 ya. Oke lanjut ke versi ke 10 Mari ada elit Elit Oke lanjut ke versi ke 11 ya <Sukur> Oke lanjut ke preset yang ke-12 yes Oke lanjut ke preset yang ke-13 Oke lanjut ke preset yang ke-14 ya Oke lanjut ke preset yang ke-15 Nanda Doroboga. Oke, lanjut ke preset yang ke-16, guys. Oke okay guys, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.